Baik hai, pada malam hari ini konser festival 2022 hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Lebih baik dan cahaya so. Baik jwanjuri yang terhormat. Selanjutnya mari kita saksikan dengan kode penampilan 02 dengan judul tari talas. Selamat menyaksikan. naka musik unsi sinopsis talasa dalam bahasa makasar berarti hidup karya tari kreasi ini mencerminkan mayoritas budaya hidup masyarakat kabupaten Jeneponto. talasa merupakan gabungan kata tala Nama pohon yang menjadi ikon Kabupaten Jeneponto Pohon Tala dikenal dengan sebutan Pohon Rontar Menghasilkan sari buah bernama Balor Tala Tempat, yakni dapat diolah menjadi golpa eja atau bulu Sedangkan penambahan kapasa merupakan filosofi kehidupan yang terimbang dalam aksara lontara suku Makassar huruf sa berbentuk segi empat atau sulapa apa dan memiliki arti empat unsur pembangun kehidupan dan empat arah mata angin. Maka karya tari kreasi tansa ini adalah bentuk informasi, edukasi dan kampanye bagaimana memanfaatkan hal yang kurang baik menjadi hal yang baik dengan cara yang bijak. Seperti mengubah yang asam menjadi manis, mengubah Oh, my God.